Kenapa bisa kayak gitu? Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Dia nggak akan langsung nyuruh satu langkah ke kiri. Dia nyuruh ke kanan sekilo. Jauh banget ke kanannya. Sampai gara-gara setan kita jadi ahli ibadah banget. Gara-gara setan bisa saya jadi bisa tahajud. Kok bisa? Soalnya dulu saya nggak pernah tahajud. Gara-gara ada modus, sekarang jadi tahajud. Ya gitu ya? Jadi sekarang awalnya sih modus. Lama-lama istiqomah. Masya Allah setan. teh. Jadi... Dari modus jadi istiqo, istiqomah. Terus besok-besoknya tuh kan gak apa-apa, udahlah nggak usah terlalu idealis. Besok-besoknya ketemu apa? Nah sampai berada di sisi yang kiri dan itu udah terjebak. La kutuatis Jangan ikuti langkah-langkah setan. Bukan jangan ikuti langkah setan, jangan ikuti langkah-langkah setan. Jadi yang kayak tadi misalnya Dayus, nih gara-gara ngomongin Dayus nih, suami harus cemburu karena cemburunya suami. Itulah penjaga istri. Kalau suami udah nggak cemburu, istrinya berlebihan komunikasi dengan lawan jenis, sikap lawan jenis, berarti istrinya udah nggak ada yang jagain. Bukankah tugas suami itu? Kuhamfus akumu ahli, ku menaruh Tapi cemburunya juga cemburu yang baik. Jangan mencela. Cemburunya menasehati kan di al Quran juga dikasih takut, ya. Nasehati mereka, pindah tempat tidur, apalagi eh, nasehati, pindah tempat tidur, pukul dengan pukulan yang tidak melukai dan tidak menyakiti.